Nah, yai Khalil ini kemudian menyerahkan tampok keilmuannya, tampok keilmuannya yai Khalil ini diserahkan secara keseluruhan kepada yai Hashim As'ah. As'ah, Yuske no satu kate saopo dike no. Kenapa? Itu tadi kalau saya cairin abu bakar takoni ini pondom mana hartamu yang kau berikan? Karena ada orang yang itibaknya enggak ada yang kayak Kiai ya Hashim Dalam cerita Mondok Waktu di Kademang Ya Yashim Asari itu menurut cerita Ya Yashim -Ari, Menurut cerita Ya Yashim Asari Ya Yashim Asari Waktu Kiai Yashim Asari Mondok di Kademang Itu tidak pernah ngaji Tidak pernah terus duduk Mengaji di depan Mbak Kolel Itu ternyata tidak pernah Ya, Hashim itu. Tapi, apapun yang dibutuhkan Mbak Holil, Hashim siap. Mau ngaji. Mbak gitu. juga iseng, kayaknya, menguji murid yang satu ini. Ya, Hashim mau ngaji. Ya, Khalil mesti bilang, Hashim, nyaimu mau masak. Laga ada kayu, cari kayu maka Yahya Hashim tidak perlu nggak ngaji langsung pergi ke hutan cari kayu. Begitu selesai cari kayu mau ikut ngaji, bahkholil iseng lagi. Wabillahu alam bis, so, akhirnya nggak ngaji. Yahya Hashim Mas akhir mau ngaji, yeah. tiba-tiba Yahya Holil tolong anu nyaimu mau mandi nggak ada air, ambil. Ya ambil air, begitu selesai ngambil air Mau ikut ngaji Wallahu alam bis Sobat, nah ngaji ini kapan Bahkan satu saat ketika Yai Hashim ini punya istri Punya inafiqah Dibilang sama Yai Hashim Secara bahasa Yai Hashim Kamu kalau punya anak nanti Laki-laki, bawa ke sini Usia 3 hari Sudah harus sampai ke Ademangan Maka lahirnya Yai Wahid Hashim Usia tiga hari sudah dikendong ke kademangan bayi bang cinder. Tiba-tiba di depan rumah ya ya ayaholler, ya, ya, ya, ya. boleh masuk rumah, tidak usah masuk rumah, udah di situ aja. Hujan derasnya luar biasa sehari semalam tidak boleh masuk rumah. Coba. Setelah itu suruh pulang, udah pulang Kira-kira. Lu saya enggak, enggak nanya Kiro-kiro kalau murid turun jatit Tipe gitu kan. Enak tadi kiai Sampean Penjeneng Didudukan, didudukan. Terus dipangku oh, ini Disuruh di depan, di depan rumah, rumah. Jangan, Jangan masuk Kalau santri sekarang Wah oh, kiai dan ini Lu ini, Luh, ini, ini. Karena apa? Yai Hashim punya prinsip Yai Hashim gak mau ya, gak mau apa Gak mau ilmunya Yai Khalil Tapi ingin Yai kho. Khalil Prinsip dasar pembelajarannya Yai Khalil Yai Hashim punya ilmunya Yai Khalil Aku gak penting gak belajar gak apa-apa Tapi aku ingin Yai kho. Khalil Begitu di, di ngonok itu, Kalau orang Jogja bilang ya. Di ngonok Di begitukan Yai Ya Hashim tenang Akhirnya apa? Tidak ada dusta di antara guru danmu. mu Murid bersih Begitu bersih program hatinya Ya Yai Khalil, Program hatinya Ya Hashim Imbang Ibarat hard disk sama flash disk. Programnya sama Ilmunya share it Di bluetooth Ini menandakan apa? Ini Rasulullah Sama saya tidak Bakar. Peristiwa yang Paling muskil dalam Kehidupan agama Islam itu adalah Mi'raj. Ini yang paling muskil Makanya kalau ini musim peringatan Mi'raj, orang kalau peringatan Maulid Nabi aja ya gampang Nyeritakannya, pembayinya ada Dukun bayinya, Dukun bayinya Pasti juga ada Hijria ada. Tapi Isra Mi'raj itu adalah rahasia Allah sama Rasulullah. Lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Semalam dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Ak Aqsa. De semalam lho niku. Lumpat unta niku telung bulan. Naik unta. Ada sahabat yang paling jago lumpat jaran. Keliru bahasa Jawa menya. Ya. Ada sahabat yang paling jago Naik kuda namanya sahabat Kokok -Kok bin Amar ini luar biasa Naik kuda. pernah terjebak di tengah permainan perang di tengah arena perang 250 ribu tentara Romawi, ini lepas dari panahnya orang Roma gak kena karena saking jagonya Naik kuda. kalau generasi sekarang mungkin kelasnya Fadenti Lurosi itu butuh waktu 1 bulan lebih ketika dikatakan minal masjidil haram, minal masjidil aqsa ini logika siapa yang bisa terima linduri yahumin ayatina sampai di langit, langit. tapi sahabat abu bakar apa, apa pakai nanya iya ya, ya rasul dari mana ya rasul? dari masjidil aqsa terus kemana ya rasul? ke langit iya enggak pakai nanya ini saya Ali dari mana ya Rasul? <laughs> dari Masjidil Aqsa. Dari langit, Oh iya ya Rasul. Wa hirrun wa ba tinan. Makanya kemudian pengalaman spiritualnya Rasulullah yang, yang namanya Isra Mi'raj yang dalam bahasa kiai modern disebut experience of religion. Yo oh, yo karo kiai yo ana sing ngerti, experience of religion. Ini seri makanya seluruh sanak toriqah kalau tidak dari kiai dari Sayyidina Abu Bakar ya dari Sayyidina Ali yang lain karena bagi akal menerimanya. Makanya, makanya tidak masuk wifi nya Rasulullah Loh, makanya begitu perintah sholat masalah Rasulullah Allah. Rasulullah online kepada Allah Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar yang, yang di belakangnya, Allahu Akbar. Allah, Masuk WF-nya Rasulullah. Halo layar belakang, Allahu Akbar. Allah, di sini temannya. temennya, Tuhannya kelihatan Tuhannya enggak? Enggak. Enggak. Paling susahnya menerima sampai kemudian, kemudian dibilang, oh ka u. Ya, ya, roh. Ayo, kamu, dibatasi, kamu lihat aku Kalo kalau kamu, kamu lihat aku ya, aku lihat eng. Ini yang yang kan kurikulum kurikulum pembelajaran kurikulum pembelajaran dijaga saya minta kalau ini kali, kalijogo udah duduk kamu tiga, tiga tahun, tahun situ itu. jangan kembali jangan berdiri, berdiri sebelum aku ulang kita nggak kebayang ya orang kayak sunan kalijogo itu namanya itu berandal loko berandal maling gitu aja loko itu kondang joyo itu set seti tiba-tiba sama sunan bonang suruh nungguin tongkat yang ya, tongkat itu nggak ada yang nunggu juga nggak ada yang nyuri Lautong katanya tuh dari babu, siapa sih mau cari sih dari yang nunggu juga nggak ada yang nyuri. Kelasnya berandal lo kocor, ya diterima jadi murid cuman, cuman nunggu tuh, tuh katanya sama sekali enggak bergensi. Lo kalau rajanya berandal, kamu tak terima jadi murid itu, tapi tolong perampok setapak kuda, kuda, kamu selesaikan siap biayai iya, pekerjaan gagah, lah ini. Rajanya berada tunggu teken ya, udah ya. julek sekali itu sama. Ada yang tahu ini nggak? Ya ini adalah proses pertumbuhan wasir atau hemoroid yang sering kita dengar juga dengan sebutan ambeien. Kondisi ini terjadi saat pembuluh darah itu sama dengan kanser dari prokolin kok. Sama tiba-tiba saya datang salawatul khalik Oh ya kiai ada apa, apa? Kamu ikut nyaji saya ya? Oh ya kiai kemana, saya mau ngaji ke Banyuwangi tapi di gunung kumite itu ada perampok, saya kalau nggak lewat situ kalau perampoknya dengan saya, nggak bisa saya, kamu gak jangkau ke lain, oh iya geng, siap pulang dari situ pasti dia cerita, beuh kiai muafiq, kalau gak saya temani, nggak jadi ngaji itu oh, ceritanya iya. pasti kemana-mana akan sangat berbeda ketika kemudian dia ikut ngaji, siap kiai apa itu? ke mana? kebanyakan. Tugas saya apa? Ge? Ya sudah, nanti kalau saya naik sandal saya kan ada di sini. Nah, kalau turun, kamu berpindah ke sana. Itu pasti gak akan cerita, karena itu pekerjaan gak bergengsi sama sekali. Apa itu? Ini gak ada jalan. Duh, gak Nah, susunan yang besar tiga tahun bayangkan cuman disuruh baca ya kayu ya kayu diurut jati tanpa si mata pelajaran dua puluh duduknya tiga tahun ini mata pelajaran cuman ya kayu ya kayu duduk tiga tahun saking antu eh, sampai giru yoka yuku yoka yu saya antu ini yu Lu tapi, tapi share itu juga ilmunya. Kenapa? Lailah. Ini ada fase-fase orang mengikuti rasul. Lu enggak. Rasul jelas kurikulumnya sederhana. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa innaa kara'a ala sulukin. Ali. Pokoknya asarnya untuk lihat gini, tidak ada sakit, tidak ada tidak ada prasangka apa-apa. Pasti Etil Anu Rasulullah. Nah setelah Rasulullah ini kurikulum berikutnya ini kan kurikulum parawa, pari. Nah kurikulum parawa ini standar. Ina nadi na kalau Robunawah semesta kamu. Nah, Robunawahnya mudah, semesta kamu-nya itu yang susah. Maka sekarang orang susah murid-murid yang bisa, bisa bertahan dalam langsung memastakomu ini busa duduk 3 tahun coba karena, karena duduk 3 tahun ayu, ya ayu ya koyu ya lanjing nah sekarang kadang duduk 2 tahun ya Allah, Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah Allah ya Allah Allah yo. Keringgikan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, lama sekali seremoni ucah rasuwene, deh, deh, deh, deh, deh, deh, elah deh, deh, deh, deh, deh, deh, deh, deh, deh, deh, jelas lah, karena kemudian pendidikan ulama, mahal ini, sangat susah. Maka kemudian kita, kita ini akhirnya mau tidak mau mengikuti guru kulumnya Ulama, ulama, lah ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, nama ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, ulama, mau ulama, ulama, Menjadi, menjadi ulama ini kan dikasih masalah ya, yakshaw, yakshaw. Maka kurikulum ulama dulu itu terpilihnya, tenang, hei, bagus, hmmm, tolong. Supaya apa mendapatkan ilmu dengan kualifikasi ulama, ulama. Yang ulamanya marifat ma di situ. Nah sekarang kan masalah kurikulum yakshaw ini sangat susah diterapkan ya itu tadi salah satunya kurikulum yang cowok ini susah, anak dikerasin sedikit, lapor polisi melanggar ham ya ini ibarat santan disuruh keluar dari kelapa, susah nah, santan ini diparuh dipecokin, diperangokin ibarat keluar santan saya ingat kalimatnya kali mati e. Sydney, John Siti cermin, apa quran Anak Rasulullah, Bukhari Muslim ini. Bapak, kasih asumsan. Kalau kita, kalau dia, dari dari depan, kalau yang bantu, 2000, Ini 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, ini 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, Ya, Allah. Nah, itu susahnya di situ sekarang ini tantangan terbesar pendidikan-pendidikan pesantren adalah kurikulum ulama masih pembelajaran keilmuannya mah, masih, tapi menerapkan kurikulum yang Allah ini su susah. Makanya yang fa'il laulati um, namun um, Tidak bisa rofa'il Ya loh. Pak gimana nawrova? Oh, bawa bawa mak gak punya, ini gak punya, aku gak punya. Alif tidak, nona tidak. Dan itu beratnya luar biasa ini. Gitu. Maka tetap ke depan ini, ini sebenarnya yang paling bahaya itu, itu. adalah krisis ulah alam. Negara, Negara juga harus turun campur tangan ini, mau bukan dapat polisi. Ini setingkat Polres Kalau yang TNI setingkat Kodam. Ini penting. Jadi kenapa para ulama itu kalau mendidik santri kok pakai dijewer? Ya kok pakai dijewer? Kok pakai disurunti? Jasad ini tidak pernah takut sama hal Allah, tapi yang takut sama Allah itu memang basicnya nya ruhani. Ruhani ini punya basic taat sama Allah. Allah subbi rabbikum qalul syahidna. Tapi kalau jasadnya terbuat dari dunia tadi dikatakan sama Kiai, ini bibit, ini bungkus. Bungkus ini dunia, hobinya dunia, tangan ini telo. Nah, agar ininya naik gitu ya, bungkusnya diperbaiki ilmu mau masuk kok ngantuk, ini tapuk matahari ibarat penuh itu kalau mau masuk, kan mesti lewat mulut kalau baik, itu gedak ilmu mau masuk kok ngantuk, tepuk telinganya ngomong juga tapuk lambene Dan ini kan sebuah proses nah sekarang tiba-tiba kalau ditapuk pok itu, melanggar Nah, makanya kalau di tempat saya nggak berlaku, ini tapo sisan. Ini sistem pendidikan berbeda, Pak Polisi. ambil saya Ini kurikulum ulama, ulama, itu membangkitkan ruhani untuk takut kepada Allah sangat berbeda dengan SMK SMP ini berbeda dia memberikan pengetahuan yang bersifat ilmi ilmiah kalau yang ini ini yang dibangunkan makanya kalau ininya nggak bangun bungkusnya nggak ditata sangat mengkhawatirkan karena kalau sampai ulama tidak punya masul ya Allah ulama nya lah ulama nakiro itu bukan Ya Allah, tapi ya Allah. Saya di Malakusti. Allah. Ini. Ini beratnya di situ. Ini beda kurikulum di pesantren. Pesantren itu ini yang dikeluarkan. Lih, makanya lah ulama itu mboh kapan lawas gelisi orang alim itu mboh lawas gelisi mboh apa ya lawas gelisi ini apa ya? cepat atau lambat ini akan mendapat kedudukan ditaruh depan akan jadi muktada, mboh kapan lawas gelisi Lalu, mboh kapan lawas gelisi mboh kapan lawas kalau mau tadak, namanya mau tadak mau makanya sekarang karena mau rova gak ada yang cangkep, maka sekarang dalam setiap event apapun yang dipakai adalah rumus e, erop. Nah, erop itu apa? oportunis Takhiru akhiril kalim, takhiron awladon diambilin. Ulim setiap perubahan tergantung amil yang ma yang masuk, makanya setiap pil kadra, setiap pil, pil, pil, pil semua tergantung amil nah. ini fenomena, kenapa tidak goma, tidak kempel mestinya kan kempel, kenapa tidak ya karena anak Nah anak kok jadi muptaga, ya udah bisa akhirnya jadinya milih ikhrop, mahal, doma, tidak punya, ketemu jamak taksir, mau apa tidak punya apa-apa akhirnya sudah apa yang mengurumusi ikhrop e, ikhrop e, itu oportunis takdiru akhiriukalim takdirun awlafdun lihamilin semua tergantung amil yang masuk semua tergantung kepentingan yang A yang ada, makanya menyatukan orang, menyatukan ulama, itu susahnya luar biasa sekarang musimpil terutama untung nggak datang dua-duanya nah ini, nah, ini. Nah, makanya kita ini lahir di eranya, ulama. Ulama mendapatkan ilmu sekelas pangkat ulama, ulama makanya kemudian bakhil kepada Mbah Hashim agar orang tidak lupa kedudukan kita ini hari ini adalah pangkat muridnya ulama, maka dikumpulkan dalam satu organisasi namanya Nahdotil, ulama biar nggak lupa, lo tepuk tangan sih banter. Nah, ini inilah. Coba, kalau kita hidup di zaman Nabi, sahabat kita ini, kalau itu mau pinter, mau bodoh, asal ketemu Nabi, sahabat enak. Ada sahabat yang pinter, ya enak. Yang bodoh, sahabat.